Halo guys, assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel Semenesta Oficial dan di video kali ini seperti biasa di tentang saya akan berita yang terbaru lagi. Oke kita langsung aja simak satu per Oke lanjut ke persediaan kedua Oke lanjut ke persediaan ketiga Oke lanjut ke persediaan keempat oke lanjut ke persediaan yang kelima oke lanjut ke persediaan yang keenam Oke okay, lanjut ke versi yang ke tujuh Oke okay, lanjut ke versi yang ke delapan Oke, lanjut ke presiden ke-9. <San> <San> Oke, lanjut ke presiden ke-10. Oke okay, lanjut ke think yang ke Riverside 11 oke lanjut ke presiden ke dua oke okay, lanjut ke presiden ke tiga Oke okay, lanjut ke versiode yang keempat belas Oke okay, lanjut ke versiode yang belas oke okay, lanjut ke versi yang ke 16 oke okay, lanjut ke versi yang ke 17 lanjut ke presiden yang ke-19 Okelah